termasuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, atau bahkan sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, kalau pernah, apalagi sering, mari kita bahas pada sesi ini. Kenapa itu terjadi, dan bagaimana solusinya. Sahabat ngawat yang riamat Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, Kenapa kita suka menunda sebuah pekerjaan padahal sudah kita rencanakan sebelumnya? Satu, motivasi kita rendah untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kita akan semangat bahkan akan e, melewati berbagai rintangan ketika motivasi kita melakukan sesuatu itu kuat. Tidak ada panas, tidak ada hujan, tidak ada, ada dingin, siang, malam, gak ada istilah jauh. Pasti akan kita kejar, pasti akan kita lakukan ketika motivasi kita sangat tinggi. Tapi ketika motivasinya rendah, maka saat ada bisikan-bisikan di kepala kita, misalnya kenapa nggak harus dikerjakan sekarang, kan besok juga masih bisa. Ya, kita masih banyak waktu, deadline-nya juga masih lama, nah, sekarang kita tunda saja dulu, kita rebahan dulu, kita mengerjakan yang lain-lain dulu, nah, akhirnya apa? Ketika benar-benar deadline, kita akan kelimpungan, ya akan kelimukan akan gelagapan, dan akhirnya mengerjakan sebuah pekerjaan secara tidak maksimal, padahal, kalau kita mempersiapkannya dengan baik, dilakukan dalam kondisi tenang, mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Dan kita pasti mampu melakukan hal itu secara maksimal. Ini jadi, solusinya adalah ketika motivasi rendah, seperti dalam sebuah riwayat, Innamal A'malu Biniyah Likulimri Imanawa, bahwa kualitas sebuah pekerjaan itu ditentukan oleh ...seberapa besar niatan kita, motivasi kita untuk melakukan hal itu. Nah, maka solusinya adalah tingkatkan motivasi kita. ya, Dengan cara mengetahui apa manfaat itu kepada kita. Semakin banyak manfaat yang kita ketahui... ...dari sebuah pekerjaan itu, dari sebuah aktivitas... ...maka motivasi kita akan juga tinggi. Tapi ketika kita tidak tahu... Bahkan gak punya alasan sama sekali kenapa saya harus melakukan ini, melakukan itu. Maka motivasinya amat sangat rendah dan ini sangat rentan sekali. kita tidak jadi melakukan hal itu. Yang ketua, sahabat Ngaus, rahimakumullah Kenapa kita terkadang atau suka menunda-nunda pekerjaan adalah kita tidak punya time management tidak punya schedule atau kita sudah punya schedule time management waktu namun kita belum sepenuhnya konsisten melakukan hal itu maka saya kira solusinya adalah dengan cara membuat time management dengan sangat baik dan tingkatkan komitmen kita bahwa kita akan melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Seperti pada sesi sebelumnya tentang time management, bahwa jadwal schedule itu harus kita catat. Jangan hanya tersimpan di kepala saja. Kenapa? Karena ketika schedule itu ada di kepala kita, ini sangat rawan sekali kita akan mengalami konflik internal antara mengerjakan itu atau mengerjakan sesuatu yang lain. Ketika schedule itu kita buat, maka di situ ada, ada jarak antara kita dengan jadwal tersebut. Jadi, jadwal itu walaupun kita yang buat, itu menjadi sesuatu yang lain yang ada di luar pada diri kita sehingga bisa mengontrol kita, tapi ketika jadwal itu masih tersimpan di kepala kita akan tadi konflik ya kita sebagai subjek sekaligus sebagai objek kita yang mengontrol tapi sekaligus yang dikontrol kita yang memerintah kita yang menentukan tapi sekaligus sebagai objek dari perintah itu biasanya sangat sulit jadi buatlah schedule sehari-hari. Dan ketika kita bingung, misalnya sekarang harus ngapain ya, ya, maka kita tinggal lihat saja. Jam ini saya seharusnya apa berdasarkan skedul yang telah kita buat dan berusaha untuk komit terhadap apa yang telah kita buat. Yang ketiga adalah pada diri kita, pada otak kita itu ada beberapa bagian otak. Dua, dua di dua diantaranya adalah otak berpikir dan otak emosi. Ya, berpikir itu seperti jika maka lebih matematis ya, ber, melihat sesuatu secara rasional. Ya, apa dampaknya ketika saya lakukan? Apa neg, dampak negatifnya ketika saya tidak melakukan hal itu? Jika maka jika maka itu. Salah satu bentuk dari cara berpikir logis matematis, ya, atau kita melakukan deduktif dan induktif dalam menyimpulkan sebuah hal. Nah, sayangnya, sahabat Ngos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otak berpikir kita itu sangat sering sekali dibajak oleh otak emosi kita. Emosi itu... Sederhananya adalah perasaan sedih, perasaan bahagia, suka cinta, benci. Ya, itu, itu uh, yang saya maksud dengan emosi. Ya, nah, kita memang sudah merencanakan sebuah pekerjaan, tapi sesuatu terjadi sehingga emosi kita tidak stabil. Nah, ketika emosi kita tidak stabil kebanyakan kita sangat dipengaruhi dan lebih memilih bisikan emosi daripada bisikan otak berpikir kita. Ya, saya lagi tidak mood nih. Nanti aja deh. Ya, nanti aja deh. Ya, itu. Uh, kenapa otak emosi itu sangat sering membajak otak berpikir kita? Karena otak emosi telah tumbuh lebih awal dibanding otak berpikir kita perasaan ya emosi itu ada sejak kita lahir kita sudah punya rasa senang rasa sedih rasa takut ya rasa kecewa itu sudah ada sejak kecil sementara otak berpikir kita ya neokortek, otak berpikir kita itu baru tumbuh maksimal kira-kira di usia 18 tahun seiring dengan informasi dan proses belajar yang kita lakukan ya, jadi eh ketika kita usia eh, 18 tahun misalnya kita sudah mampu melakukan berpikir secara logis berpikir secara ilmiah ya ketika kita bayi kita kita masih belum bisa berpikir logis yang ada hanya merasa merasa merasa ya Nah seiring dengan perkembangan usia Kita kemampuan berpikir logis kita Berpikir ilmiah kita Terbangun sedikit demi sedikit Nah karena usianya relatif lebih baby Lebih muda dibanding otak emosi Maka biasanya otak berpikir itu seringkali disepelekan ya seringkali dilecehkan bahkan dibajak diatur oleh emosi kita karena itu dalam ilmu tasawuf kita sering diajarkan untuk menjadikan akal sebagai raja dan hawa nafsu sebagai bawahannya ya ketika akal otak berpikir ini menjadi pengendali maka emosi itu akan Disalurkan Sesuai dengan peruntukannya Tapi ketika dibalik Emosi Yang menjadi raja Dan akal yang menjadi anak buah Karena usianya masih kecil tadi ya Maka yang terjadi adalah Akal akan dijadikan Alat justifikasi Untuk berbagai Hal-hal emosional Yang kita lakukan kita membenci seseorang, kita membenci sesuatu, kita cari rasionalisasinya apa ya? Kita tidak malas-malas ya? Kita atau mengejar sesuatu, kita suka dengan sesuatu, kita cari rasionalisasinya. Itu ketika uh, akal ya atau otak berpikir kita ada di bawah kendali otak emosi kita. Maka sering-seringlah bertanya paling tidak seimbang ya. Jangan terlalu sering bertanya kepada emosi dan mengabaikan akal. Sekali kali tanyalah akal. Apa jika begini maka bagaimana? Ya, seperti itu. Kalau tidak dilatih, kalau tidak dilatih, kalau tidak kalau kita tidak memposisikan akal atau otak berpikir kita sebagai raja, maka dia selamanya akan menjadi anak buah hawa nafsu.